Hey hey, Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang di channelnya Mbak Ngatini, Ngatini Sot Hari ini aku akan berbagi tentang bagaimana caranya mengirim uang dari luar negeri ke Indonesia Dengan menggunakan aplikasi yang namanya Remit Jadi karena kemarin video yang aku share tentang bagaimana caranya transfer uang dengan menggunakan transfer Wise Yang banyak banget animonya Maka kali ini aku akan berbagi bagaimana caranya mentransfer uang dari luar negeri ke Indonesia Dengan aplikasi yang lain Ini ternyata gampang banget Please tonton videonya sampai selesai dulu Jangan tanya atau jangan komen dulu di kolom komentar sebelum kamu tonton videonya sampai selesai Karena banyak banget kemarin juga dari video sebelumnya pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya udah ada di video tapi masih ditanyakan di kolom komentar Oke okay? pertama-tama itu aku cuman langsung aja nyari dari Google kata kunci itu transfer money dan kalau misalnya kalian tertarik memakai aplikasi ini nggak usah dicari di Google silahkan download aja pakai link yang ada di description box di bawah jadi nanti tinggal klik aja dan download aplikasinya. Jadi dari sini aku langsung download aplikasinya. Setelah aku download, langsung aku pencet join. Di sini aku, di sini mereka minta untuk choose your country. Jadi sending from itu ke kita masukkan. Jadi di sini negaranya nggak terlalu banyak ya, nggak sebanyak dari transferwise. Terus aku pilih Sweden Jadi kalau kamu nggak ada negaranya di sini Ya berarti kamu nggak bisa transfer pakai Remitly ini Terus aku sending tuh ke mana Jadi negara-negaranya tuh juga macam macem, -macem di sini Kamu lihat aja listnya Jangan tanya di kolom komentar Langsung lihat aja negara mana yang bisa kamu kirimin Lalu klik next Masukkan email address Dan masukkan password yang kamu inginkan dan klik join di sini aku aktifkan untuk menu touch id-nya langsung di sini dia meminta uh, memasukkan untuk transaksi langsung ini aku dapat email juga why I start jadi aku langsung coba transfer sebesar 1000 kroner. Di sini langsung ada exchange rate-nya, kamu langsung bisa lihat saat ini hari ini adalah seribu dan fee-nya itu tidak ada kosong zero. Aku nggak tahu ini karena transaksi pertama atau memang dia nggak ada fee-nya. Jadi aku langsung continue. Jadi di sini milih metode pengirimannya pakai apa? Itu melalui bank deposit, cash pickup, mobile money. Gak tau yang lainnya. Jadi aku pilih bank deposit. Jadi di sini juga langsung keluar bank-bank apa aja yang bisa dikirimin. Di sini ada BRI, BCA, BNI, CIMB Niaga, BTN. Aku pilih BCA. Aku masukin nomor rekening BCA-nya terus nomor rekening sama nomor kartu itu beda jadi itu enggak perlu ditanyakan lagi sebenarnya nomor rekening ya nomor rekeningnya itu account number tapi kalau nomor kartu itu adalah card number terus aku masukin nama penerimanya jadi ini harus sesuai dengan nama di nomor rekening ya. delivery notification jadi ini dia nanyakan apa kamu mau mengirimkan uh, notifikasi pengiriman Aku tulis dia dan ini notifikasi pengirimannya beda kayak transferwise. Transferwise bisa melalui email, kalau yang di sini dia melalui SMS. Jadi, kamu masukin nomor teleponnya si penerima. Di sini, kamu juga harus memasukkan alasan pengiriman. Di sini, macem-macem ada tabungan, family support, insurance, dan lain-lain. Aku pilih saving karena aku ini ngirim ke rekening sendiri ya terus pengirim nama pengirim kamu nulis uh, di sini juga nama pengirim lengkap terus alamat dari si pengirim juga tulis secara lengkap di sini habis itu kamu masukin juga nomor telepon dari si pengirim atau nomor telepon kamu dan tanggal lahirmu Nah, di sini pengiriman uangnya menggunakan debit card atau credit card. Jadi, kalau aku ini menggunakan debit card, langsung masukin card number yang ada di kartu. Langsung di sini udah ada keterangannya amount to send adalah 1000, fee-nya itu 34,9 tapi dia dapat diskon ada fee wave atau penghapusan dari biaya pengiriman, jadi nol pengirimannya dengan exchange rate-nya langsung muncul di sini 1.490. Terus aku langsung klik send money dan langsung email masuk berupa uh, notifikasi dari pengiriman. Di sini disebutkan we are waiting for authorization from your bank to complete your transfer. This should only take a few minutes, and we will update your transaction as soon as receive approval. Di sini langsung aku kembali lagi ke aplikasinya. Dia bilang your transfer is on the way, dan statusnya itu udah delivered di sini aku langsung ngecek di rekening aku itu ternyata uangnya itu udah masuk ternyata uangnya itu udah masuk ke rekening aku udah delivered di waktu yang sama jadi nggak sampai satu menit itu uangnya langsung sampai jadi aku download aplikasi langsung aku transfer dan langsung masuk itu dalam lima menit aja transaksi langsung selesai cuman di sini saldonya itu sudah bertambah, tapi di mutasi rekeningnya itu belum muncul gitu Jadi setelah aku cek itu, di mutasi rekeningnya itu belum ada transaksi untuk kredit atau transaksi uang masuk Tapi saldonya sudah bertambah Mutasi rekeningnya ini baru muncul di hari berikutnya Jadi kalau misalnya kamu mengirim ke temen atau ke keluarga, kemungkinan di hari yang sama atau di menit yang sama itu ketika uang kamu udah kepotong Terus uangnya itu udah masuk, saldonya sudah bertambah Tapi di mutasi rekeningnya itu belum muncul Jadi belum ada transaksi kredit masuk gitu loh Mungkin banknya ini perlu memverifikasi dulu Yang jelas dia memang nggak langsung real time ya untuk mutasi rekeningnya Atau history mutasi rekeningnya jadi ini bener-bener recommended banget buat kamu yang pengen segera mengirimkan uang dengan cara yang paling gampang Dan ternyata ini biayanya gratis Tapi aku nggak tahu untuk ratenya apakah ini lebih rendah atau lebih tinggi Yang ini hari berikutnya aku coba untuk transfer lagi pakai Remiti Dan ternyata... Untuk transfer kedua kalinya itu Udah ada biayanya Jadi biayanya ini adalah 34 Untuk nominal yang sama Sebelumnya Jadi biaya untuk pengiriman dengan nominal yang sama Seperti sebelumnya Untuk kedua kalinya di remiti Itu adalah 34,9 Nah ini kalau dibandingkan Sama transfer wise Itu bisa dibilang Lebih murah transfer wise Karena dengan nominal 1000 e, kroner itu dia biayanya adalah 22,49 dan selain biayanya lebih murah itu untuk nilai kursnya atau ratenya itu lebih bagus juga di transfer was dibandingkan dengan di remiti so begitu dulu untuk sharing aku hari ini semoga bermanfaat dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan Aku usahakan untuk jawab sebisa mungkin Tapi misalnya aku nggak bisa jawab Berarti itu di luar dari pengetahuan aku atau kalau nggak aku jawab berarti sebenarnya jawabannya udah ada di video atau sudah cukup jelas jadi tidak perlu lagi aku jawab semoga bisa membantu kamu kalau kamu butuh untuk mengirimkan uang kalau misalnya kalian bingung atau ada pertanyaan lain kenapa ini uangnya belum sampai kenapa ini gagal itu silahkan tanyanya ke customer servicenya mereka kalau misalnya kamu berhasil menggunakan aplikasi ini, silahkan komen di kolom komentar. Jadi jangan kalau misalnya gagal aja ya yang komen. Dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Hey dong!